cek cek cek balik lagi bersama tolong spinner ini kita akan review game kita Olympus slot seluruh kita modal receh saja 135.000 kita coba mencari profit profit manis di Olympus slot nah langsung aja kita main di bet berapa ya hmm, 1.400 enak ya nakal yang 2.400 aja double benceng kita coba putih aja 50 kali Ayo ah, ya, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8.000, bos punyai itu terkait terus sampai dunia akhirat di sini WD berapa pun pasti dibayar lunas cash. Karena semuanya ragu, jangan ragu, jangan gimbang main cuma di RTP 8.000 karena cuma di situs ini RTP gamenya live real 100 ya seluruh ya. Gak kayak situs-situs lainnya cuma tambalan saja. Kalau di sini tuh real. Karena selalu saya ingatkan, sebelum bermain selalu cegar RTP gamenya, agar kalian gak terlalu konyol semata amat Oh, yang bertanya kita tadi main di RTP berapa? Kita main di RTP 86 persen ya seluruh. Kita dapat RTP mana sini? Ini, hmm, aduh, kadi 250 anjir Intinya jangan ragu tuhan bimbang mainnya cuma di RTP 8000. Untuk linknya saya taruh di pengkong, seluruh yang so, mau link, situsnya buat kalian semua bolehlah langsung coba gaskan aja. Cuma di sini kita jadi catrak jantung push-up ada di pinggongnya game game-nya kita coba Dia masih di lima belum ada kan, tanda-tanda manis-manis sih ya, kasih paham dong jangan saja Sambil sudah mulai turun, ya, dong. turun terus turun terus apakah akan dikasih naik semoga kita dikasih cipu-cipu yang mantap nih tunggu dulu anjir ungu cincin turun dua dong anjir atas cincin pasti skater sih bukan skater udah kelihatan polanya masalahnya ayo sekali langkah siang manis-manis kasih, kasih. Manis -manis, kasih. problem profit, profit hebatnya uh, kuning boleh biru boleh uh, tuh hijau boleh dia ada malah nggak jadi nanggung semua itu tadi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 ungu putih hijau putih juga hijau juga aduh nah ini nih atas gelas pasti skater nih atas gelasnya skater pertama di event 2004 pasti semoga so, kita dikasih yang mantap-mantap kuning jadi ungu jadi uh biru boleh nih ungu boleh nih bungunya boleh gelasnya turun boleh hijau dulu dong hijau dong ah aduh Kurang nih, tapi lumayan. Tambah itu nice delapan ya, ya. Hmm. kasih yang lagi-lagi dong. Oh, anjir, birunya lagi dong. biru lagi, bisa kuning dulu, biru-biru. lagi. Biru. Hmm, hmm. atas gelas kasih. petir lagi dong. Hmm. Aduh gelasnya turun lagi dong dua lagi dua lagi anjir nggak mau cuma lumayanlah ya, seluruh udah tambah 16 ini udah udah tambah-tambah gurih nih namanya nih. sisa masih banyak menegis disini semoga enggak semoga seluruh ya semoga ada isi pasti sih ada isi ini biru lagi anjir nggak mau cuma lah tambah udah lho kontrol juga terus kasih sempak-sempak loh saya menunggu sempak-sempak sional dari dirimu loh enggak diam-diam aja kayaknya nih kali 20 koin, ungu boleh kuning boleh hati nanggung sambil udah nih Nius Jangan kecewakan aku usus sana Kristen lagi yuk ungu dulu jadi aduh gelasnya kasih dong dua mantap atas kuning kasih keperlu lagi birunya anjir lumayan tur empat puluh rp 200.000. CJGP mantap nih namanya nih jb, jb mantap nih. Su. Cuma dia rp nih guys. Modal-modal bisa naik-naik profit profit mantap. Buat kalian yang penasaran bisa langsung gas channel nah, ini. Eh, cicinya dulu jadi mantap hati Loh, nanggung tanya anjir. Lumayan seluk tang ambil batu ini. kayu sudah kan lagi kambuhnya itu. Nah, gura pertambahan tambahan terus lagi pula lalu kan berapa cuma ni enak banget ini. Itu udah guri-guri enyok ini, guri-guri mantap. Udah nih, Aduh udah 800.000 juga bawa modal sama 135 dan 443.000 eh, nah, nih. Kuncinya eh diilnya dulu. Aduh, kok ini musuhnya enak nih. Jalan gunan direk. Ayo. Ya ini pengennya jadiin dulu tetap anjir nama-nama di mana jadi jenisnya jadi mewasinya idunnya sekalian boleh untuk gendangnya itu anjir nama-nama sambal jadi sekali 60.000 hmm, 800.000 auto jackpot, kebos 2-2-2 langsung gaburin enak kali ya enak kali ya langsung kabur anjir anjir ke mantap nih anjir polanya sekitaran aja di perizinan MT. Kalian semua langsung cobain aja untuk pola-pola gacornya bisa langsung main ke situs kita juga di harga ribu. buat kalian yang penasaran gimana sih uang RTP live langsung cek aja ada QR RTP live di situ. Buat yang tadi tanya kita polanya apa? Kita pola lama di main di 50 cuy dan ini kita manualin dulu buat apa yang ngancurin algoritmanya. Zeus dulu kita coba langsung turbo aja ke eh, 10 kali dulu kita coba tes tes tes terus mantap dulu kalau oh, emang enggak ada tanda-tanda profit kita coba gesek-gesek dulu kita coba rombak-rombak dulu putaran-putaran mantapnya biar keluar gitu Biar kayak dapetnya tadi itu sekitar isi lagi gini jarang ini, ini, ini, gitu di gitu. Dong aku satu lagi dong, kasih dong. Aduh, satu lagi, kasih dong. Nah, mantap tinggal petirnya dong. Petirnya dong, petirnya dong, merahnya jadiin dulu. Aduh, merahnya birunya birunya. Boleh jadi semua. Ungu turun dong, ini turun dong. Aduh, tinggal petirnya mana? 45.000 nih, us anjir, malah banget Laida nah, coba tadi kalau petir us kali-kali 10 kali-kali udah mantep banget us kampretos 54.000 anjir 58.000 kampret anjir anjir anjir anjir anjir anjir anjir anjir usnya emang lagi ngamuk ngurut tapi berhubung kita pemain hebat pemain mencari profit ya utama kan profit utama kan WD jauhi depo selalu pemakan profit tiap bermain jadi kita kayaknya bentar lagi akan kawas gudu saja Nislo yes, ya selalu saya ingatkan buat kalian semua jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ada uang dingin boleh main ke situs kami aja langsung bahaskan aja seluruh dan selalu saya ingatkan ya yes, seluruh sebelum bermain cek RTP gamenya utamakan WD utamakan profit buat kalian semua salam jackpot ya seluruh semoga kalian juga merasakan jackpot untuk saya Buat yang menonton sampai akhir bisa dibantu like comment subscribe nya karena itu akan mendukung saya banget biar saya lebih semangat lagi bikin konten buat kalian-kalian semua juga yang penting pentingnya seluruh saya saya ingatkan utamakan WD utamakan profit jauh WD Diputih pakai uang manis aja ya, seluruh. terima kasih yang sudah menonton bye.